Nama Apiku Senandar berperan sebagai Muslihat Kangmus Ivan Rifki Kabira sebagai Edi. Abang Marto sebagai Cecep Fajar Huto sebagai Ujang Denny Firdaus sebagai Murad Vina Perina sebagai, Esi. Kiki nanti sebagai, Serena. Safira Maharani, sebagai, Safira atau Neng. Dian Sule sebagai Willy Joshua Tamas sebagai Taslim Eko Orai sebagai Mawardi atau Mawar